Sino, Fajri? Wow. Gimana, Mas? sehat mas sehat sehat, sehat, sehat ya kalau kamu ya selalu dong luar biasa yes. kemarin lu ngomong jadi pandu ya iya kemarin saya jadi pandu pandu itu siapa sih? pandu adalah uh, pekerja kantoran right? uh -huh. yang memang dia itu gengsinya tinggi mas gengsinya tinggi terus uh, pendapatan juga tinggi wah wow, gengsi tinggi pendapatnya juga tinggi Cucuk betul aranya, ya? tapi dia itu nggak pernah uh, bisa menyimpan atau saving uangnya dengan baik oh. dia selalu belanja-belanja sampai akhirnya head, look, on, head on head on head on kayak masalah nah. head on wah enggak kalau saya ngirit lah, ngirit ya simpan ya. duit di wadah kerupuk <laughs> iya <rupiah. laughs> akhirnya dia lupa uh, menyimpan dana cadangan atau dana darurat, Mas. Oh, oh, oh. Ya itu akhirnya dia ngerasa... Ambruh. Ambruh. Ah, Ambruh, kasihan sekali pandu Wah, ya. Sekali. Semoga tidak terjadi sama kehidupan Mas Betul. Cina Pajrin ya. Betul. Oh, jangan tadi, <laughs> <banyak. laughs> eh, okay. gitu. Mas. Oke, Mas Jino Pajrin, sekali ya. lagi kamu akan uh, mengundi untuk... Wah. ...pemenang wilayah Cabang Koordinator Magelang. Sudah Wah. siap? Siap, pasti uh, saya yang menang. Untuk kadia Mitsubishi Spender, Yamaha Enmax, dan juga Yuk. Mas. Ya, siap, oke okay, kita hitung bareng-bareng. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan inilah pemenang untuk wilayah koordinator Magelang. Silakan Mas. silakan Mas Oke. Okay. Iya ini dia. Oke okay, saya bacakan. Eh hey, tapi sabar dulu. Bapak sah? Sah. sah. Wah ini nontonnya agak sepanon dikit soalnya ya. Ini ada yang gak <laughs> sah nih bahaya nah, ya. Apa? Iya. dah saya tanya sekali lagi. Aman Bapak sah? Sah. Sah. sah. Oke. Okay. Saya bacakan. Selamat kepada SPPUP ke Kecamatan Tempuran, capem Salaman. Selamat kepada Sutiem Hardianti, capem Karanganyar. Selamat kepada Azistur Arifin, capem Keranggan. Selamat kepada Indruwanti, capem Pasar Baledono. Dan yang terakhir, selamat kepada Indriani, capem Pasar Kretek. Dan untuk Keputangan dulu dong ya, bersemangat ya. Dan untuk Oh mereka mengetahui info-infonya untuk pemenang itu bisa cek di website Bang Jateng, sekali lagi. Dan Harian Media Massa, sukses selalu Mas Cina Badrin. Terima kasih Mas Ella. Iya. sampai ketemu. kembali ke ya. iya. iya, terima kasih untuk rekan saya Cina Fadri sekali lagi. Dan selanjutnya saya akan memanggil Bapak Luki Yudia Perwira SHMM. Selaku nasabah tabungan BIMA untuk melakukan pengundian wilayah cabang koordinator pati. Saya undang bersama saya. Silakan Bapak Luki. Iya luar biasa Bapak Luki. Sehat Bapak Luki? Alhamdulillah sehat-sehat. Bapak Luki sehat. saat lagi akan mengundi untuk wilayah koordinator pati. Kita akan melihat juga untuk pemenang Mitsubishi Xpander, Yamaha Nmax dan juga emas ya Bapak ya. Oke luar biasa. Bapak tapi mau nanya dulu dong ini gimana nih? Mungkin perasaannya setelah... Menjadi nasabah tabungan BIMA, Tentang cara berhemat dan mungkin cara memanage keuangan yang baik, Seperti apa sih pak? Ya, yang jelas uh -huh. untuk warga Jawa Tengah, Sekali lagi jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu Untuk uh, menyimpan uangnya di bank milik orang Jawa Tengah, uh -huh. Yaitu Bank Jateng. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Wow. Dari Pak Luki, ya, selaku nasabah Tabungan Bima, ya, uh, Berhermat juga, ya, Pak. Ya, harus bisa mengelola keuangan dengan baik, yaitu dengan cara menabung di bank jatah. Luar biasa, Pak. Sebentar lagi untuk wilayah koordinator Pati, ya. Kita bersama-sama, Bapak sudah siap, Bapak? Oke, tiga, dua, satu. Ya, kita coba. Iya, kita uji dulu untuk wilayah koordinator Pati. Untuk Mitsubishi Suspender, Yamaha NMAX dan juga Mas, Ini dia pemenangnya Iya bagaimana untuk Bapak Agus dan rekan-rekan? Apakah sah? Sah? Wah lancar sekali ya Dan lantang pastinya Untuk uh, Soeharto Capem Kayan Untuk Mukabaroh Capem Pecangan Selamat kepada Ngapina Cabang Blora Selamat kepada Sri Rezeki Cabang Kudus dan selamat kepada Nurjana Cabang Rembang, tepuk tangan yang luar biasa untuk para pemenang. Ya, iya, Bapak Luki, ya, satu kali lagi untuk bisa mengundi para pemenang Mitsubishi Xpander Yamaha NMAX dan juga Mas Selatan Bapak 321. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, untuk wilayah koordinator Semarang. Selamat kepada silakan Bapak. Iya ini dia pemenangnya, saya akan bacakan. Tapi sebelumnya hampir lupa lagi Bapak Agus. Wah ini agak konsentrasi, melihatnya apakah sah? Sah. Ah. <laughs> saya hampir lupa terus Bapak ya. Oke, selamat kepada Mona Januwirita, Capem Pasar Wirosari. SMP Negeri 1 Weleri, Capem Weleri Kendal. Ada Yustin Meranti, Capem Udinus. UPK, BKM, Krida Mukti cabang Ungaran kota dan juga Open oh, penerimaan BLUD, RSUD, cabang Demak dan yang terakhir, Suraji Cabang Salah tiga tepuk tangan yang luar biasa untuk para pemenang jangan lupa untuk yang lainnya, bisa mengecek para pemenangnya oh, di website Bang Jateng dan juga Harian Media Massa terima kasih Bapak Luki sama-sama luar biasa, dan selanjutnya iya bisa kembali Bapak Oke, terima kasih Bapak Lukirkan saya dan selanjutnya saya akan memanggil Bapak Dedi Satiana ya perwakilan Bang Jateng untuk melakukan pengundian cabang utama dan cabang Jakarta. Selamat siang Bapak. Siang Bapak Dedi sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saat lagi ya, Bapak akan mengundi untuk uh, cabang utama dan pemenang cabang Jakarta. Oke. Okay. Dan langsung saja, tapi sebelumnya, Bapak mungkin apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah nih Pak? Gitu, Pak? Ya, mari kita berdoa tiap tahun kita diberi hadiah yang luar biasa dari Bank Jateng. Ada tahun ini expander, expander eh, dan eh, grand prizenya Pak Ciro. Uh -huh. Jangan lupakan Bank Jateng. Oh, Oke, okay. yang penting dapat hadiah dan ya. jangan lupakan Bank, Bank Jateng. Jateng. Bapak sudah siap Pak? cabang utama dan cabang Jakarta 3, dua, satu. Ini dia untuk pemenang Mitsubishi Xpander, Yamaha NMAX dan juga Mas. Dan pemenangnya adalah... Ya, yeah, Bapak Agus dan para saksi bagaimana? Sah. Oke, luar biasa. saya ini ya. Saya akan bacakan. Selamat kepada Joko dan cabang utama. Dan juga selamat Supriyadi pasar Induk Kramadzati. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Iya dan sekali lagi untuk bisa mengecek pemenangnya bisa langsung saja di website Bang Jateng dan Harian Media Massa, luar biasa, oke. Iya Bapak, terima kasih Bapak Dedi luar biasa dan selanjutnya. <yuk>